hari ini kita ada acara keliling-keliling Pulau Lombok kalian lihat kan ya, kayak gimana tetap stay in my channel hotel Holiday dulu. Kata Abang Gimong. Ngomong aja. Iya ya. Siapa? Oh, ya, ada sarannya sifatnya cowok kayak gimana? Ya. Oh, oh, ada, ada. Asik. Taklukkan oh, buaya itu harus, mau sama buayanya. Buaya nih. Buaya nih, Bung Buaya. Hi, halo yang di belakang. Oh Karena bebas saja di belakang. Oh, oh benar sekali. Kita harus menikmati kehidupan seperti Sukri Besti. sampai bestie belum setengah perjalanan kita masih ada di raya kita berhenti untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan dan bisa diminum itu saja sih wah ada roma kelapa roma buaya oh Jalan, jalan, jalan, jalan. <laughs> mau hujan besti. Bye. Senyum sedikit, pak. Senyum sedikit. Lalu ya. Like setelah kita tersesat tadi di nyangkut nyangkut di mana-mana sekarang sudah sampai alhamdulillah ya aku tersesat reviewnya dari sini kita akan jalan lagi ke Sono berapa meter jauh pokoknya Perjalanan menuju Bunastokal. Ada godek eh apa tahu? <laughs> Ada monyet maksudnya. Ada godek. Ada begal ini, begal, begal monyetnya Kamu <tuk> <Amin> sukri Tasnya <tuk> ah, berat kedua menang kalau belum setengah perjalanan saya sudah ngos-ngosan capek sekali saya anda kira saya tidak capek capek sekali belum lagi ayo kita joss gaskan bosku Iya, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, terus jalan-jalan. Ke <laughs> iya, itu pohon sesuatu. Itu adalah pohon durian Bukan, bukan ini pohon durian Udah keren, <laughs> iya, pohon janda. Nah, ini pecinta janda. Ini lewat, tirek ini tirek. <laughs> kembali ke alam, kalam bebas. nggak direm, direm. begitu, eh, sukri. nanti pecah orang mungkin apakah kita akan sampai belum lagi pemirsa? pasti kita akan menaiki tanjakan, tanjakan. tidak ada enak-enaknya ini, besti. tidak enak. tidak enak menurut saya karena turun tanjakan, naik tanjakan. Plong. Nemplong. Nemplong buaya. Ya Allah. Capek. Ya. <laughs> ayo, ayo, ayo ayo ayo ayo cepat cepat cepat. Belum lagi kah? Eh sudah capek sekali. Belum sampai jumpa di video lainnya jangan lupa subscribe like comment and share terima kasih see you bang.